Informasi menarik, terbaru, terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Sebelum kita hubungkan pertama para sahabat ya, Ada unggahan terbaru dari Papa Daniel di akun Instagram pribadinya Mengunggah sebuah postingan kebersamaan ketika di acara upacara adat para sahabat, Ya Masya Allah Tentu kita bahagia melihat kebersamaan ini, mudah-mudahan selalu bahagia, amin ya Robbal Alamin Dalam musingan tersebut ada kalimat Gemsen yang sangat luar biasa dituliskan oleh Papa Daniel situ mengatakan semoga hari ini banyak doa yang dikabulkan, banyak sedih yang berubah bahagia, banyak sakit yang terobati, banyak dosa yang diampuni banyak marah yang meredah Selamat pagi sehat selalu Masya Allah luar biasa persahabat ya. Itulah tentunya doa Di pagi hari Yang diucapkan oleh Papa Daniel mudah-mudahan terkabul persahabat ya. Doa baiknya Dan kita selalu mensupport Untuk Lesti dan Rizky Bilar dalam postingan tersebut, banyak sekali tanggapan hingga respon dari para fans, salah satunya dari akun Lesla Lovers Hong Kong Real, mengatakan amin, ya Allah sehat-sehat selalu juga buat Bapak Daniel dan keluarganya, amin. Doakan terus Pak Sabat, ya untuk Lesla, mudah-mudahan selalu bahagia dan selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Dan untuk berikutnya, di sini ada momen yang tentunya baru pertama kali kita melihat Papa Daniel tentunya menangis. Persahabat, ya, diperlukan Rizky Bilar. Masya Allah, tentunya persahabat, ya, di pas momen ini, tentu kita merasa terharu juga melihatnya. Dan kita lihat juga persahabat, ya, Rizky Bilar pun tentunya sedih terharu ketika memeluk sang ayah. Mudah-mudahan tentunya mereka... Diberikan kesehatan postingan tersebut telah post kembali oleh akun sahabat Leslar Taiwan. Kalimat caption juga dituliskan baru pertama kali lihat papa nangis, masya Allah ya ngelapasin anak bontotnya untuk mengarungi kehidupan yang baru. Sehat selalu ya papa, selalu lucu ya papa, masya Allah bersahabat, ya dukungan support dari fans memang luar biasa untuk keluarga Leslar. Postingan tersebut banyak sekali komentar Hingga respon juga dari para fans Ya ini dari akun Andrea Kalia Mengatakan agak kaget sih pas mohon papa menangis Sampai segitunya Biasanya lihat papa yang lurus aja mukanya lucu Idola baru Konoha Papa Baigon Berikutnya komentar berikan dari akun Della.na31 Aku ikut tanangis pas part ini, nyesek lihat papa nangis gak nyangka ya kayaknya Bilar juga, nurun dari papa deh melo hatinya, masya Allah luar biasa persahabat ya. Selalu kita mensupport, mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk Leslar. mudah-mudahan diberikan kebahagiaan selalu untuk Rizki Bilar dan Lesti Gejora. Berikutnya kita lihat juga persahabat ya kemarin ada uga spesial dari. Pak Ferry Fernandes yang tentunya mengunggah sebuah postingan serial Leslar Dan kita lihat di sini ada kalimat juga yang dituliskan oleh Pak Ferry Jangan ngaku Leslar lovers Kalau nanti jam 15.30 waktu Indonesia Barat gak nonton di antv ofisial Tayang perdana loh Jangan sampai gak nonton ya. Susah tahu bikinnya tahu sendirikan schedule mereka ampun-ampunan fullnya Enjoy the program guys Masya Allah bersabat yo Tentunya Jangan ngaku les Lovers kalau nggak nonton serial Leslar nih itu, persahabat ya, disimak, diingat Tentunya kita fans sejati, pastinya wajib untuk selalu mendukung karya-karya dari idola kita, persahabat ya Ini tentunya kita merasa bangga mah tahu sendiri Lesti dan Bilar, jadwalnya padat banget Tentunya ini menyempatkan untuk membuat Film pendek persahabat yang mudah-mudahan Episodenya panjang, kita selalu diberikan Kebahagiaan, kejutan untuk tentu kita semua dari Lesti dan Rizky Bilar Sontak, dalam postingan tersebut juga Banyak sekali komentar dari para fans yakni dari akun Instagram Sahabat Les Taiwan juga mengatakan Bismillah, semoga panjang episodenya Pokoknya amin, doakan terus persahabat ya. Mudah-mudahan panjang untuk episodenya Dan kita lihat juga Komentar lain diberikan dari akun Instagram Keluarga Leslar 1 mengatakan Iya dong Pak Fer bakalan nonton apalagi ini seminggu sekali Wow bismillah semoga panjang episodenya amin Luar biasa dukungan dan support dari para fans pasahabat ya Tak lupa juga Rizky Bilar berkomentar di postingan tersebut Bismillah kata Bang Bilar ya Bismillah lancar dan semoga semuanya tentunya diberikan kemudahan dan untuk berikutnya kita lihat persahabat ya Jangan sampai lupa untuk pengajian dan siraman live di Indosiar Takdir Cinta Leslar hari Rabu tanggal 18 Agustus Jangan sampai ketinggalan jangan sampai terlewatkan Hari Rabu tanggal 18 Agustus tinggal dua hari lagi persahabat ya Pengajian dan siraman takdir Cinta Leslar kita akan saksikan bersama-sama di Indosiar untuk ke kabar selanjutnya di sini tentunya kita lihat ada momen ketika di malam Bainai Lesti Kejora perhatikan persahabat ya, Daiis Dahlia ini tentunya memberikan pesan dan wejangan kepada Lesti Kejora persahabatnya di situ tentunya sontak banyak sekali komentar dibanjiri oleh Leslar over persahabat ya kita lihat yang mana unggahan tersebut juga telah post oleh akun Instagram Leslar underscore story ada kalimat khusus yang dituliskan pesan dari Mama Iis Dahlia kita lihat di kolom komentarnya bersahabat ya. Di sini para sahabat ada sebuah komentar dari akun Erniyati Anuskor Wiwit27 mengatakan, ngakak pas denger endingnya, maaf ya tuh. <laughs> endingnya maaf tuh para sahabat, ya, gak yakin katanya, kata Demiswati. Dan berikutnya, ada komentar diberikan dari akun Ika Alpajerin mengatakan, salah kostum gak sih beliau, kayak mau manggung, wow. Tentu sontak banget banyak sekali komentar yang menohok persahabat ya yang diberikan kepada teh iis dahliat Tentunya aminkan saja doa baiknya untuk Leslar Kita sebagai fans sejati harus selalu mendukung, mensupport idola kesayangan kita dan kita lihat juga persahabat ya Ada komentar lain diberikan dari akun Lucky You Mengatakan lah bukannya kalau cerita ke dia Lebih dari infotainment Masya Allah persahabat ya <guluh> Berikutnya Wahidah Haril Mengatakan juga Gak boleh cerita apapun ke orang lain Tentang masalah keluargamu nanti dek Pesan mamah dede Tuh diingat persahabat ya Tentu kalau ada masalah keluarga Harus selesaikan dengan baik-baik Suami dan istri Itulah itu pesan mamah dede mudah-mudahan saja Tentu kita doakan yang terbaik untuk hubungan Lesti dan Rizky Bilar. di sini banyak sekali komentar yang sangat menyedutkan sahabat ya Tentunya kita aminkan saja doa baiknya Tetap jadi fans yang baik untuk ke Lestlar Ini dulu informasi di pagi hari persahabat yang Mudah-mudahan kita selanjutnya mendapatkan kejutan Dan kabar baik dari Lesti dan Bilar tetap dengan channel ini Bagaimana tanggapan kalian setelah kemarin komentar? Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.